Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Kali ini kita akan review sebuah produk Mini Juice Blender Sebelum melanjutkan video ini Jangan lupa klik subscribe Nyalakan lonceng notifikasi Dan klik like Dan berikan komentar kalian setelah menonton video ini Enjoy Dengan mereknya Derma Dari Xiaomi ya Xiaomi mengeluarkan produk untuk peralatan dapur, salah satunya adalah blender Oke, kita langsung saja kita buka Seperti apa dalamnya? Kita lihat isinya apa saja Pertama, didapatkan sebuah kabel charging micro USB Dan sebuah sapu kecil untuk membersihkan baling-baling stainlessnya Kemudian... Apalagi yang didapat Selanjutnya adalah sebuah Manual book ya nah, Cuman ini bahasanya adalah bahasa Cina ya. Tidak mengerti Oke okay, skip Oke okay, kita langsung saja lihat Wow Ini adalah sebuah tutup ya, Terbuat dari Sejenis karet Tapi ini Sangat kokoh dan enak banget Dipegang oke, kita lihat lagi dan ini dia sebuah mini juice blender dari Xiaomi kita lihat bentuknya sangat mungil kurang lebih sekitar 25 cm dan blender ini berkapasitas 400 ml oke, kita buka nah. di dalamnya ada sebuah manual book lagi ini sebenarnya cara penggunaan cara penggunaan dari blender ini oke ini cukup mudah nanti saya jelaskan oke jadi produk yang didapat di dalam sebuah box ada sebuah mesin blendernya dengan 6 buah baling-baling kemudian ada sebuah botol terbuat dari sejenis plastik tapi ini kuat kemudian sebuah tutup ini terbuat dari karet dan ini sangat nyaman dipegang dan uh, build kualitinya sangat kokoh harusnya ini diklaim uh, anti bocor cukup kokoh di dalam box mini juice blender derma ini terdapat ada mesinnya kemudian ada botol tutup botolnya kemudian ada kabel charging dan ada sikat atau sapu untuk membersihkan baling-balingnya Baik, kita lihat bagian-bagian dari mesin blender ini. Tampilan depan disuguhkan dengan sebuah tombol untuk menyalakan dan mematikan, dan sebuah indikator kalau kita tekan. Maka akan berbunyi alarm atau warna merah menandakan bahwa mesin tidak bisa dinyalakan karena tutupnya tidak dipasang. Ini merupakan salah satu eh, aplikasi, ya, aplikasi safety dari blender ini. Jadi, mesin ini tidak akan berputar ketika kita menekan tombol ini, karena tutupnya tidak terpasang. Kemudian, kita balik ke bagian belakangnya. Di bagian belakang ada sebuah port charging, yaitu port micro USB. Oke, kabel charging ini bisa digunakan dari e, charger smartphone kalian. Baik, kita coba bagaimana cara menggunakan Blender dari Xiaomi ini Baik kita coba Bagaimana cara menggunakan blender ini Saya, Saya sudah menyediakan Beberapa potong wortel Yang sudah dipotong kecil-kecil Seperti ini Dan ditambahkan sedikit air Kemudian kita tuang ke wadah sini Oke Jadi usahakan Ada airnya ya Jangan sampai kering Seperti blender biasa Kemudian, ada yang berbeda di sini, yaitu memasukkan mesin blender ini harus terbalik. Seperti ini. Jangan dibalik seperti ini ya. Jadi, posisikan seperti ini, dibalik. Cukup diputar. Sampai dengan bunyi ada bip. Nah, kalau ada tanda biru seperti ini, artinya sudah aman, mesin bisa digunakan. Dan, cara menggunakannya adalah... Cukup tekan sekali Kemudian dibalik pelan-pelan Atau digoyangkan dulu Jadi jangan dibalik sekaligus Oke okay? Kita cukup putar ini Nah Kalau sudah berputar Maka kita balik Wow, wow, wow, wow Kencang sekali Wow Wow Wow, wow, wow, wow, wow. Luar biasa tidak diragukan lagi, tenaganya sangat kencang. Kita tunggu, mesin ini akan otomatis berhenti. Oke, okay, sudah berhenti, artinya pemblenderan sudah selesai. Kita lihat. Oke, okay, ada beberapa alternatif bagaimana cara e, menghidangkan. Pertama, ini harus dibalik dulu. Nah, kita buka. Nah, maka lampu tadi akan berwarna merah, artinya motor tidak bisa berputar. Tandanya berarti memang karena dibuka. Oke, nanti gampang dibersihkannya. Nah, ada dua cara menyantap dari eh, hasil blender ini. Pertama, boleh dituang ke sini, ke gelas, atau langsung menggunakan tutup dan siap dicantap. Wow, cukup praktis dan memudahkan. oke. Dari saya merekomendasikan alat ini untuk digunakan di rumah kalian, dan ini sangat simpel, dapat digunakan di luar rumah juga. Ini sangat gampang sekali, mengoperasikannya, dan mencucinya juga sangat mudah. Ini sangat cocok buat kalian yang suka bepergian dan suka minum jus, cukup kalian membeli buah dari supermarket, kemudian uh, di jus sendiri, bisa di rumah, di mobil, di kantor, atau dimanapun. Kalian mau? Oke, okay, thank you sudah menonton sampai beres. Jangan lupa subscribe. Jika ada komen ataupun pertanyaan, silahkan tuliskan di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.